Ya selamat berjumpa dalam program oke tunggu sebentar maaf ya sekali lagi lampunya terlalu terang ya selamat berjumpa dalam latihan bersama olah nafas pagi hari jam enam sampai jam empat lima jadi nanti kita jam empat lima selesai dan teman-teman yang mau kerja masih bisa mau pekerjaan. Apalagi kalau pagi-pagi mandi dulu, ya selesai olah nafas, tinggal sarapan, terus berangkat. Berangkat jam 7 masih keburu. ya Walaupun saya makannya harusnya juga ada pelajaran makan, nggak boleh buru-buru. ya Mindful eating. Jadi ngonyahnya bukan 32 lagi. Kakek saya mengajarkan 32 kali, kalau dalam meditasi itu 40 kali. Walaupun tidak sepiring semuanya, 40 kali. Tapi paling nggak mungkin 10 sendok pertama, ya makin lama makin banyak mengunyahnya 40 kali. Tentu bukan bubur ya, bubur ya. <laughs> ya bisa dikunyah. Ya, memang hidup ini semuanya nggak boleh buru-buru tapi kita sendiri boleh cepat ya. Kalau saya masih berpikir, kita bisa kerja atau bersedara satu secepat mungkin gitu ya, produktif tapi hatinya tenang. Jadi kan yang penting itu kan hati. Saya juga orang yang kerja cepat, makan cepat ya. tuh belakang saya sudah ada lukisan lagi eh namanya Tiger and Love gitu ya itu backgroundnya salju tapi mereka tetap uh, macanya saling mencintai iya yeah, Tiger and Love ya yeah, Wim Hof juga di salju salju dia bisa tetap badannya hangat karena hatinya yang hangat nah olah nafas segitiga itu gampang sekali nanti kita langsung praktek ya tarik misalnya delapan detik tahan delapan detik ya lepasnya delapan detik Teman-teman bisa lebih lama ya boleh 10 detik, ya. tahan 10 detik, lepas 10 detik, taha, tarik tahan. Nah, waktu tahan itu kan memberi kesempatan paru-paru menghisap oksigen. Ya. Jadi bukan tarik lepas tahan. Kalau lepas tahan ada, tapi nafas segi empat. Tarik tahan lepas tahan tarik gitu ya. Tapi saya terus terang belum banyak praktek segi empat ini kok kayak nggak ada bedanya sama segitiga gitu. Kalau saya belum banyak praktek saya enggak akan mengajarkan walaupun sudah tahu itu ya. Karena mengajar itu kan bukan karena tahu mestinya. Karena praktek dan mengalami. Nah, Wim Hof 12, karena ada Wim Hof 12 atau metode dasar Wim Hof, lalu ice Betting kalau Wim Hof, ya, lalu ada main fokus Jadi di Wim Hof sendiri ada main fokus uh, Olah nafas, main fokus itu seperti, ya kalau di MBSR, uh, Mindful, Base, Stress, Reduction. ya Dari John Kabat-Zinn, atau kayak dengan kayak Bayteko itu, Wim Hof juga ada. Cuma di Wim Hof, di Instagram, di YouTube, yang itu jarang diupload karena itu modul berbayar. Nah, maka saya membandingkannya adalah Wim Hof satu dua itu efektif sekali naikin pH dan saturasi. Nah, ketika masuk program modulnya MPSR dalam modul saya gitu ya sebagai modul yang ketiga dimulai dengan body scan lalu nafas segitiga lalu inner healing lalu self image terapi lalu mulai masuk ke personality dan seterusnya yang dimana bernafasnya itu kayak water breathingnya Lucas Rockwood kayak water breathingnya dokter Patricia Garbang tarik lepas jumlahnya sama. Tapi dalam MBSR juga ada nafas segitiga, tarik, tahan, lepas. Nah, ini juga metode ini sebenarnya ada di mana-mana, karena memang olah nafas atau meditasi itu kan sudah ribuan tahun atau ratusan tahun gitu ya, cuma kan muncul orang-orang baru seperti ya, dokter John zinn dokter Patricia Garba yang mengemas ulang gitu ya meditasi menjadi olah nafas dengan bahasa bahasa modern. Mungkin bagi aliran-aliran yang tradisional, ini bukan mengemas ulang ini, memperkosa. <laughs> ya, biar bahasanya bahasa milenial kekinian, enggak dipenuhi dengan bahasa Sang Sekreta atau bahkan mungkin nilai-nilai yang bagus ya, nilai-nilai Budi itu kan bagus. Tapi kan beberapa agama tertentu, sektor tertentu, aliran tertentu itu kan istilahnya itu ada kayak penolakan gitu ya tapi ketika dikemas dalam bahasa-bahasa ilmiah ya semuanya menjadi menerima apalagi kalau saya juga membawakannya dalam agama yang universal ya berarti ya Tuhan secara umum ya nah sekarang sedikit yang tadi malam saya sampaikan ketika berbicara plastisitas karena ternyata ada beberapa orang yang tadinya sudah putus harapan gitu ya apa saya bisa sembuh masa sih cuma olah nafas gitu bisa menyembuhkan ketika dikasih insight singkat saja Wah, ada harapan. Maka saya berpikir pagi ini saya kasih insight-nya hanya untuk menceritakan sumbernya saja ya. Jadi teman-teman karena ini kan kita singkat ya paling saya bicara 10 menit lalu kita mulai. Teman-teman bisa masuk ke YouTube ya, YouTube aja yang paling gampang. Ya kalau mau cari jurnal ya silahkan, cari artikel silahkan. Masuk YouTube ketik aja brain plasticity and meditation. Jadi menghubungkan antara plastisitas otak dengan olah nafas atau meditasi. Maka akan muncul banyak sekali file yang yang menjelaskan secara ilmiah bahwa kalau kita berolah nafas, maka struktur otak kita berubah, dan berubahnya itu membaik. Bagaimana olah nafas bisa membuat memorinya makin tajam, nggak pikun, bagaimana olah nafas bahkan bisa membuat uh, sinapsis membuat neuron-neuron saling berhubungan satu dengan yang lain dan hubungannya semakin kuat ketika dilatih terus-menerus sehingga otak depan prefrontal cortex, lalu amigdala, hipokampus ya. Bagian-bagian otak mengalami penguatan. Nah, belum lagi mengenai kalau kita pisahkan hanya brain plasticity tanpa meditation. Bisa nanti juga nyarinya misalnya brain plasticity and healing, kesembuhan, jadi dibuang meditasinya. Maka akan banyak teori lagi mengenai neuroplasticity, bagaimana otak itu plastis, dan otak-otak cadangan bisa dipakai untuk membangun sebuah sistem baru, fungsi yang baru, menggantikan otak yang rusak. Jadi ilmu plastisitas otak ini sebenarnya cukup menarik. ya. Bahwa otak kita ini kan ada otak cadangan, sehingga kalau orang misalnya lumpuh, yang rusak itu otak bagian mengatur jalan kaki karena sudah umur, gitu ya. Maka yang rusak itu enggak bisa diperbaiki. Nanti terlalu dokternya bilang bahwa ya, ini memang udah nggak ada harapan untuk sembuh. Gitu memang kalau pakai ilmu kedokteran, ya begitu. Tapi kalau ditambah kedokteran plus neuroplasticity, di mana otak plastis. Dan ada otak cadangan yang bisa dibangun kembali dengan terapi, latihan, kostisent, buang ketakutan, rasa tenang, happy, tekun menemukan arti hidup. Wah kompleks sekali, tapi singkatnya ya sebuah otak kita itu kita bisa dibentuk. Maka disebut plastis atau plastisio. Nah, pembentukan itu tentu banyak faktor. Di antaranya pengendalian pikiran, ketenangan batin. Nutrisi yang tepat, ya, memang nggak bisa satu faktor. Tapi paling tidak, ya, ada harapan baru untuk hal-hal yang sudah dinyatakan tidak bisa sembuh, maka ternyata bisa sembuh. Itu sebenarnya kalau mau dijelaskan secara ilmiahnya menggunakan teori plastisitas otak. Tahun 98, saya belum belajar olah nafas, tapi saya belajar menjadi seorang coach, ya, di Metro TV bersama Meridiana. Akhirnya 2016, tapi belajar plast plastisitas otaknya waktu saya mendirikan Happy Holikid sekolah Black Group TK saya tertarik dengan plastisitas otak karena untuk memberikan sebuah konsep kurikulum selain anak ditemukan keunikannya minat bakat talentanya lebih arahkan sesuai dengan minat talentanya ke depan anak juga bisa diciptakan sebuah kemampuan baru ya, jadi anak saya tiga-tiganya semuanya bermain musik bermain piano makanya kami punya piano ya Walaupun saya dan istri nggak punya DNA piano, nggak punya bakat piano. Kenapa? Karena otak itu plastis. Asal bukan dipaksa. Kalau dipaksa, kayak musik bisa musik karena DNA. Berarti ada DNA-nya. Bisa musik, tapi tidak ada DNA-nya. Sinapsis dibentuk. Neuron satu dengan neuron yang dibangun karena latihan terus menerus konsisten dengan senang hati. Nah, ilmu plastisasi otak ini saya tulis dalam buku saya yang judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda maksimalkan otak Anda sudah saya terbitkan tahun 2000. Jadi saya plastisitas otak ini ilmu yang lama, sudah cukup lama. Cuma ketika saya mulai belajar olah napas, saya mulai dengar guru saya ngajarin mengenai prefrontal cortex ya. Loh, saya ingat mengenai plastisitas otak. Begitu saya search di Google, YouTube ternyata memang banyak yang menghubungkan dan menghubungkannya itu bukan cuma ngarang gitu ya nanti kalau teman-teman Google itu dokter-dokter yang berbicara yang memang ada dasar teorinya ya itu pendahuluan dari saya oke tambah satu lagi saya mau tunjukkan juga eh, orang yang mengajarkan olah nafas gitu ya eh, kalau teman-teman lihat sebentar ya oh ya eh, soal nafas segitiga oke sebentar ya saya akan jelaskan singkat sebelum kita praktek tapi sebelumnya saya tunjukin dulu ada kayaknya orang ngajarin orang nafas kayak saya nih atau saya kayak dia di mana pakai musik pelan-pelan lalu instrukturnya yang ngajarinya ngoceh kayak saya coba dengerin kalau bisa kedengeran suaranya saya coba gedein sometimes just a specific breathing pattern for today it will be and go and ya yeah, saya stop singkat saja itu juga pelajaran Maybe mengenai nafas segitiga dan coachnya uh, ya yeah, banyak bicara jadi sambil bernafas gitu dia ngomong gitu kayak saya saya pernah waktu belajar meditasi olah nafas ya mungkin karena ketujuh pendiam kali ya jadi dia nggak banyak ngomong jarang banget bicaranya pokoknya seru nafas pelan-pelan itu pas fiasum gitu kayak ini ada apa nih kita melek gitu oh dia masih bernafas juga <laughs> Tapi ternyata saya nggak sendirian, gitu ya. Ada juga yang sambil ngoceh, gitu ya. Ya, sambil berdoa lah. Nah, sekarang singkat aja, satu dua menit. Eh, nafas segitiga saya jelaskan pakai YouTube juga aja. Eh, nafas segitiga, lalu kita praktek ya. Ini guru yang lain juga. Inilah yang yang sering saya sebut, namanya Lukas Rockwood Ya, ini eh, lagi ngajari olah nafas segitiga. Nanti saya terangin sedikit, ya. Tidak harus seperti ini, tapi biar tahu aja tarik nafas 8 detik tahan bisa 6-8 sampai detik 10 detik lalu lepaskan ya, 6 sampai8 detik ya jadi saya stop ya Nah ini ngajarinya waktu tarik itu mulut tersenyum Waktu tahan, ya, dia tutup telinganya. Waktu lepas, dia tutup. Eh, dia tutup hidungnya. Waktu lepas, dia tutup hidung kanan. Jadi, buangnya lewat kiri. Tarik lagi, senyum. Tahan, ditutup, lalu buangnya pakai telinga kiri. Gitu ya, itu kalau teman-teman mau begitu boleh, karena emang ada yang ngajarin. Tapi saya enggak nggak pakai gitu-gitu itu Lukas Rockwood, itu Dokter Patricia Garbang ya. Itiko kayaknya begitu juga gitu ya, itu satu aliran. Tapi saya kan belajar dari John kabat Amerika, itu gurunya saya tanya, ah nggak usah gitu ya, malah mengganggu konsentrasi. Jadi saya hanya menyampaikan berbagai teknik supaya teman-teman tahu gitu ya bahwa ada. Tapi kalau saya memilih yang tidak pakai pencet-pencet hidung gitu ya, ya karena saya lebih mengutamakan pada pikir, rasa, hati. Tapi ada ada dasarnya, itu juga ada dasarnya. Keluar lewat kiri itu lebih rileks, lebih tenang. Dan menurut Lukas Rockwood yang jaga, saya belajar dari dia, nafas segitiga ini juga bagusnya sebenarnya malam hari. Kenapa? Ada efek ngantuk yang tenang. Tapi kalau sudah biasa Wim Hof, kadang malah, ah ini mah nggak ngantuk Pak, Wim Hof lebih ngantuk. <laughs> nah, Yang segitiga ini juga banyak dipakai untuk terapi kesembuhan, misalnya pada kelas-kelas kanker. Ya, mana tarik, tahan. Nafasnya nafas perut ya. Kalau yang udah bisa nafas perut, nafas perut. Makanya saya duduk bersila begini. Saya kombinasi tarik perut, angkat dada sedikit. Jadi perutnya ditahan. Kalau kembali masih narik, tapi perutnya sudah mulai mengempes. Lalu tahan. Ya, tahan. Lalu lepaskan. lepasnya pelan-pelan, lembut sekali lewat hidung. Jadi saya nggak pakai gerak gerakan gitu karena saya masih saya masih terganggu kalau saya pakai gerakan tangan. Ya. Lebih baik saya buka tangan, taruh di atas lutut. Kalau tenang sekali, saya bisa fokus pada doa dan ketenangan batin itu luar biasa. Ya, nanti teman-teman bisa merasakan juga, misalnya setelah selesai, pasangan saturasi, dia seratus tes pH, jangan-jangan delapan. -jangan Jadi, eh. Tapi sekali lagi metabolisme setiap pribadi berbeda-beda, maka bagian saya sebagai guru ya mengajarkan semua metode karena metabolisme metabolisme setiap orang berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa akhirnya mengamati diri sendiri yang nyaman, yang enak, ya, yang berdampak kesembuhan atau nanti ketemu orang lain, "Wah, eh, itu kanker ternyata sembuhnya pakai dua metode, water breathing sama segitiga gitu ya." Eco <laughs> Nanti dua minggu lagi saya cari pembicara tamu, Loh, pakai Aqua Yoga. ikut. Ya, gak usah bingung ya, bukan bingung sih. Saya mengenal banyak metode, jauh lebih baik ya, sehingga kalau yang satu tuh misalnya punya peluru gitu ya, senjata atau obat lah. Obatnya juga ini cocok, ini gak cocok gitu ya. Nanti sama juga, mudah-mudahan teman-teman akhirnya menemukan olah nafas mana yang membawa pada kesembuhan yang bisa di indikatornya ya, tes lab ya. Oke, kita akan mulai, olah nafas segitiga, lalu selesai. Nah, Olah nafas segitiga itu sebenarnya hanya untuk 10 menit, ya, kalau pemula cukup, tapi kalau kita ini 30 menit, karena kita kombinasi, jadi bentuknya olah nafas segitiga, tapi muatannya, esensinya, body scan dan healing terapi. Body scan merasakan, sudah merasakan ada bagian yang sakit, kita berdoa untuk yang sakit. Jadi kira-kira, sebenarnya sama dengan body scan aja, cuma ada esensi, Berpikir tentang yang sakit, memerintahkan organ yang sakit mengalami regenerasi sel, dan percaya akan sembuh. Jadi, healing terapinya dalam bentuk olah nafas. Tentu bisa juga merasakan sakit, responnya makan yang sehat untuk organ itu. Gitu ya? Oke, kita mulai karena penjelasannya sudah dijelaskan waktu workshop.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 Tahan nafas sesuai dengan ritme masing-masing. Kita di ujung nafas segitiga, di ujung nafas ini, Bapak Ibu boleh kembali kepada nafas seperti metode dua body scan, di mana tidak pakai tahan. Jadi, kita tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lepaskan. tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lepaskan. tuh dua, keempat, lima, enam, tujuh. Bisa dilanjutkan dengan ritme lima detik, tiga detik.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 Satu hari ini, ya, dimana sebenarnya esensinya, tekniknya aja ada olah nafas: impor satu, impor dua, water breathing, tarik nafas, lepas jumlah yang sama, nafas ketiga, tarik, tahan, lepas jumlah yang sama, olah nafas ketiga, tahan, tarik, tahan, lepas, tahan jumlah yang sama. Whiskey breathing, tarik, pelan-pelan lepaskan lebih lama daripada tarik. Jadi, miski breathing itu tarik pelan-pelan, biasanya 6 detik, buangnya 8-10 detik pelan-pelan. Singkat saja, kalau kita tarik itu sebenarnya kayak orang stres. Perhatian, fokus. Kortisol. Kortisol menekan insulin, gula naik. Tapi waktu kita lepas itu relaksasi, ya. Itu serotonin, itu melatonin, rasa nyaman. Makanya orang nafas itu imbang. Kalau imbang ini, ini hormon imbang. Ya, kalau imbang itu hormon imbang. Tapi orang bekerja, macet, uh, deadline, itu manusia secara umum kecenderungannya narik itu lebih lama daripada lepas. Itulah kenapa terjadi yang namanya stres oksidatif. Orang kekurangan oksigen, apalagi dalam kondisi kurang oksigen, saturasi rendah, ada karsinogen pemicu kanker terjadi inflamasi lalu terjadi peradangan lalu ketika manusia kan memang setiap hari selnya ada yang rusak ada yang dibikin baru namanya regenerasi sel ya enggak pakai olah napas pun itu terjadi kalau enggak orang akan mati atau menua tapi ketika terjadi regenerasi sel atau sel-sel yang baru diciptakan dalam kondisi stres oksidatif terjadi inflamasi kekurangan antioksidan maka yang membelah sel rusak, sel error, DNA error kembar karena membelah diri jadi kembar. Nah, inilah yang sebenarnya memicu sel kanker. Ketika sel error, sel kembar, sel error, DNA error ini jumlahnya banyak, kalau secara ilmu dikatakan melebihi 10.000 pasang, itu baru bisa terdeteksi oleh PET scan bahwa orang ada sel kanker. Kalau sedikit belum terdeteksi. Jadi orang itu ketika terdeteksi kanker sebelumnya mungkin prosesnya sudah lama ya. Tiap orang beda-beda bisa tahunan. Nah maka olah nafas ini akan mencegah hal itu. Ketika kita bernafas dengan water breathing saja tarik lepas yang sama itu imbang antara hormon stres dan hormon relaksasi. Jadi tapi semua hormon itu digunakan dibutuhkan ya kalau membaca postingan saya soal hormon ada adrenalin ada dopamin kalau kelebihan gimana kalau kekurangan gimana. Jadi seperti kolesterol baik dan kolesterol jahat, itu harusnya bukan jahat ya. Yang satu ngangkut sampah, yang satu ngangkut makanan, gitu. Itu dua-duanya dibutuhkan. Jadi hormon itu semuanya dibutuhkan. Maka tarik lepas harusnya jumlahnya sama. Tapi manusia punya kecenderungan tariknya lebih lama. Nah, Wim Hof satu itu sebenarnya tarik lepas jumlahnya hampir imbang, malah kadang tariknya lebih banyak. Tapi karena deep, ya tariknya kuat-kuat, maka oksigen naik, saturasi penuh, gitu ya. Nah, diakhiri dengan relaksasi. Segitiga pakai tahan, tarik tahan itu berarti no, nyerap oksigennya banyak ya. Lalu saat, saat tahan aja sudah mulai relaksasi, lepaskan, lapalagi relaksasi. Maka ada yang menciptakan juga olah napas kotak ya. Nanti kalau saya sudah banyak praktek baru saya akan ajarkan. Saya sudah praktek sih, tapi kalau saya belum merasakan sesuatu atau belum nangkep banget, maksudnya nangkep itu dalam arti jalur logikanya gimana sih? Sekarang jalur logikanya udah jelas apa gunanya olah nafas kotak gitu ya tapi ya atau mungkin karena saya sehat jadi nggak nggak merasakan sesuatu yang <guruh> baru lagi dengan hal ini gitu ya kalau waktu yang dulu segitiga ini rasain banget gitu ya saturasinya naik, alkalinya naik, selesai olah nafas ph-nya bahkan sampai 8. gitu ya. Jadi dalam kelompoknya vimvol udah pasti saturasi naik, alkali naik. Dalam kelompoknya jenggabat sin maka yang segitiga ini yang secara terukur gitu ya bisa diukur. Naik ini alkali, naik nih pH gitu ya itu ya segitiga ini. Tapi selebihnya memang fokus pada ketenangan batin. Ya terima kasih, selamat beraktivitas. biar kita bisa bekerja yang lain. Ya jam enam mulai, enam selesai. Jam enam mulai, enam selesai. Sampai jumpa besok pagi.